Satu saat Nabi muncul di hadapan para sahabat sangat berseri-seri. Sahabat heran, ya Rasulullah belum pernah aku memandang anda seceria saat ini. Kenapa ya Rasulullah naam? Ya, kata Jibril, wa akbarani. Jibril datang kepada aku, memberikan kabar kepada aku, an naman sallallahu alaihi Kata belolahu asyarah darajat, ya, tadi Jibril datang kepada aku buat kabar gembira, yang berselawat kepada aku waktu satu kali, dicatat sepuluh pahala oleh Allah diampuni sepuluh dosa oleh Allah diangkat sepuluh derajat oleh Allah karena itu aku merasa senang dengan kabar itu. Sallu ala Nabi Muhammad